Jadi, kita berpikir dengan orang jadi Quran itu tidak bingok... ada pengirahan zaman Azari Tidak ada pengirahan, ngerti mengerti pikiran orang-orang yang tidak ada Orang-orang yang ada di Cina pertama, itu menyebut Ahad Ahad maknanya Pertama Bahasa Arabnya kedua itu, Isnaini sila Jawa itu Hari ketiga itu ya Sulasa, Salasa, terus sila Jawa Selasa Hari keempat itu, RPA. itu Arbiya, Ilat Jawa Uh, yang Jawa itu juga pinter ini pinternya Svaro, Ravasa Ravasa yo Arufdiya, mereka Tafsim itu no, apa? No? Dino Arufdiya <laughs> Dino itu no, Sulasa terus kemis, kamu kata Khamis Khamis itu Khamis itu no? kelima, terus darah ini nah ketika sebetulnya hari yang Allah bikin itu hanya lima venisi ini ke Jumat Jumat itu finishing, jadi semua yang sudah jadi dievaluasi ulang, disempurna Disebut jamek, jamek itu evaluasi total faham ya? kayak tolsa ini loh, dievaluasi total sehingga ada rubah meneh dan itu darah ini jamek jamek itu jame, sudah dinawa? Jumat bareng Jumat itu dinaun itu 6 kenapa lagi ketemu kira? 6 boleh ahad, senen, Selasa, rubah, Kamis, Jumat pun kan namun, satu pangeran apa-apa jarang punya Pangeran kesel istirahat, terus dino sapa-sapa tuh istirahat. Walaupun punya bukti, itu jauh krai. Satu, mana kena menuntut peraih satu, koi omong. ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, Iku nunjuk nolak nganggur ibu peristiwa semestinya lingkupi manusia. Mana yang nganggur lo coba nyari teman-teman. Kok bukti Kudroi Pangeran Rohmane Pangeran si nganggur ya kok udah Di pakar-pakar mikir cara, mikir dunia, si sing sih mati, wong sing nawa Nganggur berarti wong sibuk diburuh nawa. Nah satu akhirnya dinalih ibu. Rohmane Pangeran duka ketika wong yaudah darani, ini satu Pangeran kesel terus nafwah. Nak istirahat. Gak ada obat dukung. Dukung nemunya terus satu huti. Nau sing enak darah ini satu aku kesal jadi pangeran. Dua itu kesal pisan. aja, dua ati Fitas. Yang hmm. ya diharam lo no, kerjulah di nabo. Nah, Masuk diharam no, ikan di hari nabo. Saku nani kunoyo no, pangeran gada dat nak nyobu nih bu. Dia Jinosatu tenggane Israel muri dosa, nih kita tina kara Israel nopo nako kara Palestina, <noise> pokoknya koro kono, puh murni Israel berarti kengako ni eksistensi nopo, <noise> kengako murni Palestina pokoknya cari pipi pura nopo, <noise> pokoknya gergono, <noise> <hesitation> gergono kopo Palestina pura kono, <noise> jinosatu wak nopo karta, <noise> iwa karta, maakat pe tipuru kesa rano, <noise> nggak yehuti kuburu satu, perahu lah ya gak pengen, ke.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 ini yang wong cerdas, itu disebut wong roboh. Jadi, pangeran mawon berarti tidak, ini kalian. Lalu, sekarang udah lama, situ turunan jarum gising, sekarang kitab, itu model daki emote. Sumben yuk, wong singil arah zakat. Misalnya, gue di Wadis Batam pulau wajib zakat sito. Ini kena AP akhir tahun, sebelas sito. Ini sudah wajib. Perkara saat haul sedurungi sempurna setahun <laughs> Biasanya belakang itu berdol Kusumben jari ini aku pangeran ngebok naik waning tong Terus dilibok naik rokok Nah pangeran takok Ku Pastilah aku lakukan salah panggung dereng wajib Ngorak juga aku ngebok tong <laughs> Nambi, Tapi aku lakukan ngeri, tapi tak ngebok tong <laughs> <laughs> <laughs> Jadi kayak ngilah ya pangeran apa oh. Ngilah, itu aku Bapak kata Robo, Robo Gus Ayun lomba ngaji. Larit dianggur ngaji secara itu kuno-niku nong, niku ngakali. Di oral nopi kiran tua nih kaya ngakali. Di ngakali, lu rawong politikus aki gusdo pinter-pinter, tapi mau niru. Yusuf niku di Pateni, niat keluarganya di Pateni. Singkat cerita bareng dijemplong nonton gini seumur itu juluran Nabi Yusuf dia pura-pura koyo-koyo -koy orang -koy yang -koy, mangan serigala ini aku ngakali no, nabo, ngakak, bilang ya bagaimana kita kita ini dolan tergantian hutan pak <coughs> akalahuk terus dia gayanya tenang wajah uh ala komisi didamin gajet mereka membawa nopo darah jadi tabinya Yusuf itu berlembutan darah no, <coughs> Tapi mulai dulu kejahatan itu enggak ada yang sempurna. Oleh karena nabi Yakob menye niki di pangan serigala. Jadi nabi Yusuf hobiin terserigala dia akhlak. Tapi mangan anak-anak aku kelabu ini terus bagian <laughs> aku wah di pangan. Berkelemparan di titel lagu orang langsung yang sobek. mesti nabi diterkam serigala kan bajunya. Legu lali genora aku. Orang nyobek-nyobek. Bajunya nabi Yakob boleh goclok. Kok akhlaknya kok ape serigala ini? Mestinya nabi memang anak-anak aku lagi ini terus lagi di ini mana? Iki gak apa? Gak apa? Sobek. Akhirnya anak-anak sahaja, pinter jenengan Saya kira nggak aku nak. Jadi kejahatan mesti gegabah. Mesti ada petilasan. Tey asar sehingga tolongan di ini gue sempurna. Tetap ono asar. Aneh Quran ikut wajah, wala komisi, vitamin. Akit terus kalau bel sawait lakukan anusukum Allah, amroh pasti nih mereka ya Nabi Yusuf Nabi Yakub tahu apa tadi jubah atau baju yang dipakai apa Nabi, Nabi Yusuf itu enggak sobek sama sekali. Makanya teori kejahatan itu dulu Nabi Nabi yang pinter mulanya saya lagi santri goblok itu kriminal tuh dosa gede, goblok itu dosa gede. Intinya si pinter tuh santri. Air ini wono perawan rontok ikan, bu ikan tenan dah lo. Misalnya saya ono alate, terus sakit jadi tes ikan tenan. Orang gerawang mulut kiai, tes ikan tenan. Air ini wono ikan aja rontok ikan buara serap. Di koloni wong papat, wong papat itu toko, bu toko agama, bu toko hobi Arabo, bu toko. Mama toko agama kan jurakiai, bu zaman agama di jurarabo. Wais bareng sekarang akhirnya cahiku mateng, mateng itu hamil. Dilaporoh Nabi Dawud, Nabi Dawud itu dilapori wong papat itu olehmu nih kok saksi nih papat nak cawe itu, itu zino, ya nyala no -nya cawe itu <laughs> nyala no -nya terus, ya wes nyala no soalnya mus hamil berarti kan bukti nopo zino. Terus Nabi Sulaiman itu buat ini gue pulang cerita, pinjaman ngerti betapa orang, -orang nabi ini gue pinter, mencuci dan jago agamanya pengiran, misalnya teh pinter, pintar gue tenggor-gor, kurang begitu pinter, banget ngegok, gue tenggor terus Nabi Sulaiman <coughs> jadi investigasi terpisah, nih pertama ngelakuin nih Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman terus takut, dengar Nabi pidato, gue dinantang ke lirik yang jarang kok betul, jarang paling di... Kumbuli asu aja, Nabi jawab dengan telegung saksinya. Papa tokoh pesan jawab senang. Aku rasa gue telegu tuh, titah zirwo ngok klem tuh di temen ya. Wau, asu gue roh tenang sing demen asu yo aja. Ren, nabi senapi Sulaiman nyelok sitok, sitol Asule ruma nih, gih dia ngajak kau sitok bertanya adek, aku naik toko gerong mestinya harus dijawab umu ya Masukra Masuk harusnya, <tuk> tapi <tuk> empat itu pertanyaan jawabannya, Masuk deh warnanya itu itu. Akhirnya Nabi Sulaiman ngerti, nah, empat itu empat banyak pelaku. Iku tunjuk, Nabi najurak nak dibodohi. Jadi Nabi itu ilmu umi, tapi punya kecerdasan luguah. Ya seorang lagi punya kecerdasan nafung ini penting kalau nomor zaman akhir ini hilang kecerdasan Jadi doa, sitik, aman, atau fatonah, tapi fatonahnya itu hilang Makanya sebetulnya begini, kalau terang, no, saman ilmu, no, dalam konten ini harus Sebetulnya kalau semua ulama itu berfatwa gini Kalau kamu perang visabilillah Dan yang kamu bela pasti benarnya, misalnya Rasulullah yang kamu bela pasti benarnya Itu kamu gak boleh, ingin mati saya itu gak boleh karena kalau kamu ingin mati sahid, artinya kamu ingin mati. Dan kalau kamu mati, artinya kamu ingin pasukan Nabi berguru, bergolak. Nah, Neng dinggon wong isobelona aku mau naure. Na ke mati kan berarti misalnya Nabi di pasukan satu, segara-gara ambisi sahid. Terus kalung sitok jadi samblosong. Kalau yang pikiran kayak anda seratus, entah Kalau yang pikiran kayak anda lima puluh, ra seorang yang ingin kemampuan yang mati, dan kuswara, dan kawan-kawan yang tidak jari kan pasti menutup kemampuan itu yang inginnya, suju kele, suju kelewet, kan, tenang mati na'. nah, tidak boleh cuma agama membolehkan orang yang mati saya itu begini perang itu tenang, na nanti toh nyowo mau mati rapopo itu jenisnya wako adhimnan, tapi tidak wako akos nah. Jadi saya bilang ini Nabi, wani mati Tapi ojo kok niat mati, niatnya nulung Nabi Mereka kaya mati berarti raso nulung. Sehingga kalau sampean misalnya melakukan sesuatu yang sampai mati Justru dengan mati berarti akhir dari sejarah Angga Lagama itu tidak mau seperti itu Nah ini penting gue latar, jadi sampean gue ngerti Ya agama itu dipikir ulama, mereka ulama itu niru poro nabi itu mikir contohnya ngerti nabi sulaiman itu ada cahwetuk kakak adik anaknya bodoh-bodoh cili, cahcili orang ini mirip-mirip nah istuahat ini kan ono berbeda nih di keriting itu orang-orang itu berbeda, terus orang ini kan beda cahcili kan mirip nah, singkat cerita bareng si sitok di pangan serigala ya dipangan serigala, itu adik-adik itu anak-anak itu saja yang dipangan serigala mengklaim nah yang dipangan ke anak baik singkat cerita dari Nabi Sulaiman, dari Nabi, Nabi Dawud dibenarkan klaim klaim yang salah tadi singkat cerita seketika dikonfirmasi ke Nabi Sulaiman dari Nabi Sulaiman, saya ambilkan besok, nanti anak ini mau saya bagi dua wakilnya bener-bener benar dia anak-anak itu jeris. ampun ampun-ampun, seperti ada adik-anak Seng si adiknya tenang tenang aja. Akhirnya dikakek nongsek nangis sendiri. Gak mungkin seorang ibu anak ayah itu sembelah tenang tenang <guluh> Artinya punya kecerdasan. Adiknya mau pas habis dibagi loro tenang tenang aja. Seng mbak Yuni, cerit cerit. Saben Nabi leman diputuskan seng cerit cerit. Karena ini yang sesuai definisi seorang apa ibu. Oh berarti yang dipangan yo. Ya. Anak ayah cile. Mau so anaknya. apa sembelah kok? Tenang tenang way. Ini kecerdasan nubuah. Uh, makanya kenapa sahabat-sahabat pilihannya Nabi itu ya udah jarang. Abun Dutnik dan Peranggai Ibu Bakar, Umar, Usman Ali. Kamu jangan jangan terlalu membela yang syahid berlebihan. Sehingga seakan-akan yang tidak syahid itu tidak <tuh> hebat. Jangan seperti itu. Bisa saja yang nggak mati ini memang dipersiapkan dari anak Nabi. Sampai Nabi wafat. Sampai Nabi wafat mengganti. Peranikannya Nabi SAW Jadi agama itu harus diukur dengan ilmahullah Jangan karena kamu ngaji bab syuhada Seakan-akan yang paling keren itu yang mati ya. syahid Ya oke, okay, mati syahid itu luar biasa hebat Tapi nyatanya, Abdul Sohaba Abu Bakar Yaitu rodohir, ya Kak Bundit Syahid Sampai di Nabi Wafat Sampai meneruskan perannya siapa? Rasulullah, begitu juga Umar, Rasulullah Karena tadi sahabat-sahabat itu bukan tolah busyahadah dengan nama na matul kafir sama cari nanti si tafsir mundur. Sing wala ta'sakan dalina kutu fi sabilillah an amatal ka sing ayat wala taqulu lima yuqalu fi sabilillah an amatal itu. itu kan diulang beberapa kali. Saya ulang lagi ya. Dan sampean punya tradisi pakai pikiran ulama, jangan pakai pikirannya sampean, ya. bukan erormu. Orang itu gak boleh berang dengan niat Tolak bisa mencari mati saja, karena tolak bisa saja. Kalimat ini bisa diganti: "Maktulal kafir." Kue perang bawang kafir. Ketika kamu mati itu pembunuhnya siapa? Kafir, berarti kamu berstatus apa? Maktulal kafir, orang yang dibunuh. Dan itu bisa diteruskan dengan status Anda maktul, berarti Anda tidak iso, Dari Enom, kaji Nabi, tidak iso bela-belani. Maka yang benar adalah kalau perang-perang saja kita bilani Nabi mati-matian meskipun nanti jadi mati jadi jadi mati itu katanya meskipun karena dalam kaidah fikih yuftaru dimnan malah yuftaru kosda kita ini perani mati itu dimnan konsekuensinya mati pun tak lakoni. Tapi udah dikos. Tangan aja BBKB bulat bujowi, nggak opo jatuh tempo ono perang. Jadi, Mina nih mati. Jahir, wah, di kiri cok. nyaur utang gue mati. Saat itu, ngikut nyaur utang, misalku mati. Iya, <laughs> perang tenan. Woyoga, <Wah>, cuk. <laughs> Makanya, kalau jadi ulama itu, itu diperhatikan di situ. Cinta, caranya ngarang tafsir mati sahid itu artinya maktul al-ghafir kalau kamu maktul berarti kamu udah bisa bilang apa <laughs> islah makanya itu ngejok mati bareng kok sampean rauh oleh. pipi sampean ku penting hujuhmu paling gak kakarondoh lah kalau <laughs> <para> lumayan <laughs> jangan gunanya gitu gak boleh ini penting saya utarakan karena sekarang orang itu gak mikir fatonah makanya so, tahu ulama, enggak ada Rasul yang mati di medan Rasul ya bukan Nabi, enggak ada Rasul yang mati di medan Karena tadi, piye-piye maktulal kafir itu enggak keren Kan kesannya rasulnya ini enggak dilindungi Allah Ini ada musuhnya Allah mau membunuh Rasul, Rasulnya kebunuh. Kesannya kan enggak terus. Meskipun kalaupun terbunuh enggak ngurangi hormat kita pada Rasul Tentu enggak ya, enggak ngurangi sama sekali Tapi piye-piye kan tadi maktulal makanya ngaji itu yang khatam jadi ya oke okay kita ingin sahid tapi dengan tidak cara seperti itu kalau sahid niatnya tadi apa? meskipun terjadi sahid tapi jangan wah aku menang perang, aku menang mati syahid muntunya lorokah, beliau jepulia turusane ini merupakan kesel murid kenapa? lorokah, Ndak boleh seperti itu makanya Nabi ngentikan masyur itu doa itu sering saya baca, ya Allah berilah saya rezeki hidup maka naktil khayatu khayrani selagi hidup itu lebih baik bagi saya tapi ketika mati lebih baik ketimbang saya ya sebaiknya saya mati itu doa yang umum saya ada doa yang lebih spesifik Ya Allah ij'alil khayataziyah datan li fi khairin wal walmaw taruh hatani min kulin Ya Allah jadikan hidup saya ini anggap saja tambahan dalam semua kebaikan, kalau mati saya anggap saja akhir dari segala kehidupan mulanya sampai misalnya fasik, tukang korupsi, tukang bodoh niwong, bodoh ladis mestinya kalau mati itu kayak seneng. Senajan jika orang tobat, tapi namanya mati yang ya Allah, matur luan, berdiri dengan pasal ini, kan, ini meskipun kalau orang tobat, setidaknya dengan mati itu tobat otomatis mau es mati kan kayak zino, kayak maling, kayak korupsi makanya saya berkali-kali, sebenarnya mati itu bagus karena mati itu akhir dari segala keburukan anda, bukan sekedar keburukan Anda sudah lewat potensi bakat, elemu ya berakhir juga Oh ini kan bagus, no? Angane seperti hal ini, ada mati, minum contohnya, ada kebosan Saya, guys, ngomong ratirimu, saya apa, yang mati? Maksudnya saya ini berakhirlah semua kejahatan dia, maka ini menjadi saya ngayet tahu diri, ngasih anak jahat, ini mau mati, berarti saya sayyih, ini maksud wal mawta rohatan mingkuli syar'i Jadikan kematian ini akhir dari segala namun keburu Nah itu, itu Nabi, jadi semuanya Nabi nak ngerti kan, bil-bil Begitu juga misalnya yang omah serati duwe, BPKB, negadeon, terus muarat, buju judas, terus nengkamar, bila tikus liwat metong rek wong Jawa lek sempek metong itu kalau yang ngomong mursid atau orang baik yang papan atas mesti ngomentari timbang lamun aduk boga tahajud timbang lamun aduk boga maca yasin timbang lamun aduk boga oke itu memang iya bagus tapi uang naik bingung ngoten kan wis bingung tapi nek cara kula sebagai orang usul fakir itu bagus Baru kayak delok tikus kira delok uang ayu yang haram Saya <laughs> <laughs> kira delok tikus sebagai delok bubun yang gue haram karam sih. yang itu itu bagus nih itu tikus. Ngerti kau haram karam delok tikus. Menghindari yang haram melihat yang halal. Sehingga dalam teori usul fikih orang mukmin itu potensinya bagus semua karena setiap melakukan barang mubah pasti di saat itu meninggalkan barang haram. Misalnya kok gue ngaji ini. Enggak bisa ada hukum sunnah harus wajib. Coba kalau kamu saat ini di tempat-tempat yang ada maksiat, ada perempuan buka urut, ada apa-apa kan maksiat. Sekarang ninggalkan maksiat itu wajib apa sunnah. Wajib. wajib. Berarti delok tikus wajib apa sunnah? Wajib. <laughs> Karena dengan delok tikus berarti ora maksiat. Berarti delok tikus wajib. Tapi kan yo ana Kiai Fatwa, delok tikus wajib. wajib lera. Lera. <laughs> Tapi nek fatwa nek diwalek, ninggal haram wajib, lah ini galih haram pas delok delo tikus, berarti delok tikus, wajib, itu nah, kan, itu makanya zaman kalau ngajusul, oke, jadi kita perlu belusur, karena nggak ya, saja jasa karya Nubah no. alansor, itu ada kaidah gitu ada ulama yang berpendapat mubah itu udah ada dalam bagian hukum, umumnya orang bagi hukum kan wajib, sunat, haram, makro Orang lah, ulama sekarang penting <laughs> Ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada. Cawulang lagi mubah itu karena setiap orang melakukan mubah pasti di saat yang sama meninggalkan kha Padahal meninggalkan haram adalah wajib. Maka melakukan mubah berarti wajib. Ya jajal misalnya Bumi Rio, Dangdutan, Sengsrono. Enak melek kan bertarung. Delok orang, delok orang, delok kesempatan, delok rodo kiai kan bingung Terus kue turu, turu itu kan mubah. Turu tangi-tangi itu delok loh, Terus turu muingi kan berarti ninggal sekian maksiat, delok muing telat seng, orang mahram sehar. Terus turu mung, odherani siumna itu punya wong ninggal loh bareng. Jadi kue turu itu wuri, ya orang maling, orang demenan, orang zina, orang rasa nih. Makanya dulu masih rugak, anak sore itu ke masjid. Ada tukang pungli, terus saja preman tukang beli turun di masjid. sama santrinya disuruh sholat subuh. Sama sevan asore juga boleh jangan jangan buka. Dunia istirahatnya nanti turun, nah ini mananya, mananya, mananya. tapi ini wae juga. Pengiran aku itu harus uji tembok gigi. Saya penting, dunia istirahatnya adanya turun, karena nah, orang fasik dulu haramnya juga. Du Betul, nanti juga mesti programnya, ya Pak. Tapi rasa patah ini terkenal polisi, gak nih? Partai ini rasa partai ini, Pak Novo. Nah, ini pentingnya ngaji, sehingga dibutuhkan untuk menganalisis sesuatu itu, disebut ilmu usul fakih. Nah, termasuk usul fikih itu yang diajarkan Rasulullah sallallahu wa alaihi wasallam yen iku kowe nak urip anggap wae potensi menambah kebaikan Kowe nak mati anggap wae akhir dari segala kegunaan. Denen saleh kowe biasa nuwakal nggo lek papek mati ora usah susah. piye akhir dari segala keburukan Anda matur nuwun Gusti Jinan akhir urip terus potensinya si, nggih mak. Sia nah misalnya, tapi sakit mawa kalau tobat. Tobat itu maknane ninggal so paling efektif yo mati iku. Wah, ana. <laughs> itu sing darani tobat ora ninggal masih maksiat ya, yo paling efektif. <laughs> tapi <laughs> rasa kudu <bunuh> diri yo mesti <laughs> mas Pasti kena mati rasa donga yo panjang umur terus kan Gusti memang. Muspa sek mati juk donga. Lah ku ape opo muspa sek? Malah kok fasek Menek, ya, nape mati yo mati yo, wah, akhirnya eh, roh satu <tutuk> ngejo. Kalo geboten nape mati tu ngejo panjang tu. rawani merawan sampai kalo sampean sampe tensi fase. Wah, kalo singguriknya mulang tafsir jalan, ya, rawani, merawan nih, ngejo panjang umur, kalo singguriknya erat jelas kok. Apa ya, wopo, wah, dunia. <tutuk> Tapi roh satu ngejo mati, bumi belum siap. <tutuk> bumi nomboku, eh, ya, roh orang siap ini sediasa oleh Anud Pengheran, oh bener kan di Nabi? desa disayai, kusti, nak panjang, corong jenengan, hidup ini baik untuk saya mati ya baik, seti kalau mati menurut jenengan baik untuk saya jadi kan, dengan Nabi ku simpel ya Allah hidupi saya, selagi ini hidup itu baik untuk saya akhini makanatil hayat khairanmi wa tawfani makanatil wafat khairanmi Saya kira orang-orang marahi pengheran kusti, kalau pari Dua ribu dua puluh pengaruh dua mati, dua puluh lima, dua ribu dua puluh lima, dua ribu di puluh lima, dua ribu dua puluh lima, dua darul dua puluh ujian, dua ribu paling enak-enak. dua -enak. juga sesuai rencana Tuhan. Rencana Tuhan, dua puluh lima, dua ribu dua puluh lima, dua ribu dua suara lima, dua ribu dua puluh lima, dua ribu dua puluh lima, dua ribu dua tapi jalur dong, masalah bagus. Langgau namanya jalur, akar turutan kejar juta itu tak jalur. iya orang nurut. Kalau olahraga orang nurut, gue sendok ngelapau, gak terus parah manut "Mau lebih Jadi tadi aku kecerdasan dasar, gue balik-balik gitu. Jadi bumi ini gue, bumi langit itu di kabin ini gue, Cina, Ahar. Pertama nih gue, pertama nih gue, sebut Ataqsuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn. Jadi pertama pengeran gaweku Ahad Senin. Tapi gak diterusno, gak selesai. Terus ataqsuruna billazi khalaqal arda fi yawmayn watajaluna alal gunub. Anta daga'i karubul aja alamin. Wa ja'ala fiha rawasi'am min fawqia wa qaddara fiha qudzaf fi arba'idun apa? Ayam sawal lisaid. Terus mustawa ila sama wahiya hiya dufan. Jadi pengeran pertama iki bumi wong dino. Ditambahi nek nah rong dino terus ditinggal ada langit terus diterus nolong-nolong jadi nolong-nolong ada cipta empat hari berturut-turut, yang dua hari itu nah terus apa jenenge Jumat paling terakhir ini apa seperti Nabi Adam ini juga beruluhi Nabi Adam Nabi Adam itu kan tidak ada yang digawe ini, bentuknya ini sangking itu tanah digawe bentuknya di pinggiran tapi di barok Tibarno terus, tapi ya, Bolong, jadi Pangeran gawe Nabi Adam, Bos tanah aku, Sengi Rong, Bolong, gue pengen, tapi tibarno ya, bareng di roh, kondas, kobon, bonan, Nabi Adam, ya rontok, saya naik dewi, gimana, Garoka, Nabi Adam, pastok, dodo, botok, do, botong, botong, Nabi Adam, baju tahi, padahal nyawa, nih, uruk dong, si umpama Nabi Adam, nih jadi manusia nyawanya sudah sikil, itu kan, tidak so, sikil. Ya, sikil, sikil di kerta, mati karena sono nyawane, itu, itu kan, babamu Nabi Atan itu nyawanya sikil, itu juga tangi terus kelekeh, tangi tidak, kamu harus tangi, orang-orang sudah sikil, kamu ingin ya, terus bagaimana linsan itu, ajulah manusia itu tapi kesusnya Nabi Atan, jadi abangnya nyawanya sudah di sikil, itu tidak sikil di kerta mati jadi tiba-tiba sikil orang-orang, nyawanya jadi, terus Nabi Adam digabung di akhir di Jum'at, Jum nah, mepet karena orang yang sangat susu kalau pangeran dia menusul terus mepet-mepet pas terakhir di Jum'at karena Jum kalau nganti saat ini, akhir-akhir Jum'at umur mulai dungu, jadi dungu paling mustajah akhir-akhir usahatin minyaw milah Jum'at karena pas itu Allah bikin di Jum'at Nabi Adam, semu'at ini terus Nabi Adam itu naruh lemah ya lemah yang sampai minyak sekarang itu itu tidak terlalu terlalu mereka cara Nabi Adam kamu bayangkan jadi Nabi Adam kamu bayangkan jadi orang saya ini kepengen ingin tahu hitam benar bayangkan jadi Nabi Adam ketika kamu jadi Nabi Adam dan kamu adalah orang pertama yang bisa berpikir bisa melihat, terus mereka bumi. mesti pikirkan ini, ini materi saya dan dengan kekuasaan Allah bisa mikir mereka peribu ahdin pil muadjizat, ini bukan no, kamu ingin iman benar diri Tani Allah saya balik ini kaya ora kepeng dadi wong PKI, wong komunis, sing anti Tuhan. Umpamane ke dadi Nabi Adam terus ndelok bumi. Woi, iso mikir, iso mikir Nabi Adam kan iso mikir orang is manusa. bumi itu dekat sekali enggak dengan materi kamu, Bahwa Allah setiap saat bisa menjadikan bumi itu berpikir dan bernyanyi. Apa menan Nabi Adam ya ngerti nek Allah gawe manuk timo bunge dikun dadi manuk sitok pun dadi uwit sitok pun dadi dinosaurus terus melayu. Ngerti banget nah, tanahnya setiap saat iso jadi Terus bareng ribuan orang jadi manusia, ngerti-ngerti ana periode di mana syaratnya manusia terus sempat bapak dan ibu. Allah kepengin manusio eleng kudroe Allah sempurna, bikinlah Nabi Isa, tambo napa? Tambo apa? Tampon bapak. Tapi mau masukaget gak Isa menurut sokok tampok? Ada. Akhirnya Allah ngeling nomen. Ilan aku darahnya Isa, orang mungkin berkok tampok bapak. Kudunya akan lebih mungkin, lebih mohon tampok bapak tampok. Ibumu Ibu. nanti Ibu. Allah ngeling nol. Inna masya Isa inta bapak masya Allah. Ada. kena kita kepengen mau mensing tenaman. Eling mau mau kue nabi. Ada. Nabi. Ada. Nabi.